Oke, kita rasanya gimana, Mbak? Mbak, mau ngapak rasanya kayak kebe. Rasanya manis kayak aku. Ya, kita udah sampai di... Oke okay guys pagi hari ini kita mau nyobain dawet di hitam khas Butuh Ini tepatnya di Jalan Purworejo Kebumen Ini tepatnya di Pasar Rakyat Kecamatan Butuh Nah kita coba lihat bikinnya gimana ya Ini dawet hitam segar dan alami jalan raya Butuh Ini kita coba lihat bikinnya Cendolnya warna hitam, langsung dikasih gula Gulanya, gula aren ya mbak ya Oke, okay, gula aren Jangan lupa dikasih santan sama es Oke okay. Ya Sembari kita nunggu uh, Nah, jangan lupa dikasih Santan, manis, Oke, okay, nanti kita coba rasakan rasanya bagaimana Oke okay, ini es dawetnya udah jadi coba kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk kita aduk beda sama yang kemarin kalau kemarin es dawet banjir itu cendolnya warnanya hijau kalau yang ini es dawet hitam khas butuh buat yang perjalanan dari Purworejo ke arah Jakarta ataupun ke arah Purwokerto bisa nikmati gawet hitam khas Butuh Purworejo Oke kita nikmati dulu rasanya bagaimana Oke kita nikmati dulu delicious hmm. oke terlekatnya rasanya gimana mbak bagian mau apa rasanya kayak baik rasanya manis kayak aku oke kita coba nanya harganya berapa Mbak per mangkoknya Mbak Harganya per mangkoknya oh, Rp4.000 cuman murah sekali harganya Rp4.000 kita beli dua mangkok berarti harganya Rp8.000 Oke Mbak terima kasih ya Mbak ya Oke hari ini uh, habis nikmatin dawet hitam kita lanjut lagi perjalanannya sip semoga aman sampai rumah selamat pokoknya safety leading dijaga oke sip